Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jadi kali ini Ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan kita di dunia Youtube Nah, mungkin kalian juga ngalami hal yang sama Jadi buat kalian yang mungkin mengalami hal yang sama Nonton video ini santai aja, relax saja. Step by step, jangan langsung diloncati Nanti kita salah paham jadinya Pemahamannya tadi itu berbelok-belok. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini. Awalnya, buat sebuah konten rame banget. Lalu, ingin rubah haluan kontennya. Dan tiba-tiba, dari yang biasanya satu hari dapatlah 100 view dari setiap videonya. Nah, di konten yang barunya ini, Videonya anyep atau sepi banget. Oke okay, ya, jadi ini cerita tentang sebuah channel. nih satu channel ya, beda dengan dua channel. Ada orang yang buat satu channel tentang konten A, dan channel kedua tentang konten B. Nah, jadi ini yang kita bahas sekarang ini tentang konten satu aja. Satu channel aja nih. Yang awalnya, misalnya kita buat dia tentang konten sebuah mancing. Nah, karena udah kena larang bini Mentang mancing terus nggak ingat ulang, jadi sekarang konten mancing ini berubah tentang kehidupan sehari-hari agar lebih mudah membuat proses editingnya dan lebih mudah memproduksi videonya. Tapi videonya drop, bisa nggak diperbaiki? Bisa, bisa, bisa. Jadi kesalahan ini cukup simple. Yang pertama Algoritma kita itu udah tertanam di video yang lalu Kenapa bisa tertanam? Karena video yang lalu itu belum kita hapus Masih kita buat privat aja Atau hanya bersifat pribadi Lalu kita upload video yang baru Dan itu yang kita publikasi Jadinya channel yang lama kita itu mempunyai kriteria penonton yang di metode memancing yang lalu atau penonton yang hobi tentang dunia pancing memancing. Nah sekarang kita kan mau rubah haluan nih karena nah, udah kena marah bini, Dia buat konten tentang mancing aja nggak inget pulang. Jadi ini perumpamaan ya perumpamaan aja. Kalau misalnya pengklien nggak bukan konten mancing. Kalau berubah haluan, ini stepnya juga. Ini yang gue bilang tadi, video lamanya itu, itu masih ada. Jadi apa solusinya? Hapus saja. Hapus aja. Tapi kalau misalnya kita punya ancang-ancang mau kembali lagi, udah private aja dulu. Ya, private dulu. Tapi kalau masih di bawah 20 dan masih merasa anjuk, santai aja. Minimal upload dulu 50 video Jadi Algoritma yang lama Itu bisa berubah haluan juga Di video baru Tapi kalau misalnya video barunya masih 3, masih 5, masih 10 Dan terasaannya udah jelas banget Algoritma yang terlalu itu Masih mengarahkan video-video terbaru kita Ke penonton pemancing Ya udah jelas Gak sesuai minat ya kan Jadi penonton itu ya udah Sekedar lalu aja. Tapi subscriber pun biasanya itu nggak berkurang signifikan. Tapi kalau emang dia yang dunia panatik banget, dia bakal unsubscribe. Rugi nggak? Ya, rugi juga kalau udah subscribenya nya ya kan. Jadi, apa lagi yang salah? Yang salah lagi di settingan kalian. Nah, buat kalian yang udah lama main di Youtube, pasti tahu dong tentang yang namanya kata kunci. Kata kuncinya ada diganti belum? Buat kalian yang masih sepi, padahal udah hapus video yang lama, tapi kata kunci kita masih ada di settingannya. Nah, di mana kata kunci ini? Coba buka di YouTube Studio. Lalu lihat kon di posisi bawah kiri ya. Settingan. Nah, di bagian ini ya, nih. Kalian boleh lihat di bagian ini, nih. Nah, di bagian ini harus disesuaikan Dengan Jenis video baru kalian Jangan sama juga video yang lama Jadi, kalau ini kalian Belum berubah nih ya, kata kunci Kalian ini belum berubah Udah pasti, penonton kalian Bakal penonton yang lama Nah, jenis videonya udah berbeda Pasti, anyep Iya nggak? Iya dong <laughs> Jadi sebenarnya itu aja sih Alasan kenapa kalau orang ganti haluan, channelnya berasa sepi. Karena penonton yang lama masih mensubscribe channel kita juga. Jadi algoritma bakal mengarahkan penonton yang sejenis dengan mereka, ini yang sering buat jadi anjub, apakah mereka harus unsubscribe? Enggak juga. Step yang pertama itu kalian harus perbanyak stop video. Harus rajin upload dan buat juga hashtagnya. Jadi setiap video itu diberi hashtag, diberi tag, dan kata kunci yang tadi, yang lama itu rubah dengan kata kunci yang baru. Oke okay, ya, pasti semua udah tahu nih tentang kata kunci. Kalau belum tahu, boleh tonton video aku yang lalu. Semua itu udah aku jelasin. Jadi segini aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan di info-info terbaru dari, dari Inti Tutor. Oke, okay, terima kasih.